Alhamdulillah Wassalatu Wassalamu Ala Rasulillahi Wa ala alihi Wa ashabihi Wa yang saya muliakan Kita Melanjutkan materi kita Dan Insyaallah Nanti setelah selesai dari materi ini kita akan uh, mengadakan post-test ya mengadakan post-test nanti setelah post-test Mbak Delaser kita akan uh, duduk untuk melakukan sharing bersama terkait dengan problem uh, pendidikan Apakah itu terkait dengan pengajaran ataupun berkenaan dengan apa manajemen pengelolaan sekolah. Baik, kita masuk di poin berikutnya yaitu memuliakan orang yang paling utama. Ya, jadi di sini Nabi Shallallahu Alaihi itu memuliakan dan memuji. Ya, para tokoh di hadapan mereka, ya karena apa? ya mereka memiliki pengaruh yang besar, ya jadi adanya pujian, adanya penghargaan, pemuliaan kepada para tokoh ini memiliki pengaruh yang besar untuk mereka istiqomah dalam kebaikan dan ilmu. Ya, jadi kita sebagai seorang pendidik harus mendudukkan orang pada posisinya. Ya. Jadi kita harus bijak. Ya. Lihat bagaimana beliau misalnya menyambut dan memperlakukan kepala-kepala ya, suku. Ya, ini tidak sama dengan apa namanya orang-orang biasa. Nah, karena ini adalah hal yang sangat penting. Selanjutnya, guru yang baik itu senantiasa memperhatikan pengaruh, ucapan, dan perbuatan terhadap murid-murid. Ya, jadi di sini kita perhatikan ya, Rasulullah SAW tidak mencukupkan diri dengan menyampaikan ilmu, ya, tidak sekedar transfer ke knowledge, ya, tidak sekedar menyampaikan pengetahuan. Tapi beliau memantau bagaimana pengaruh ilmu yang telah disampaikan kepada para sahabat, ya, sehingga ketika muncul kerancuan terjadi persoalan yang belum jelas. Maka langsung bisa diatasi. Nah, nah jadi beliau apa? memantau, mengontrol, nah. tidak sebatas apa namanya uh, menyampaikan ilmu saja. Ya. Maka kita sebagai seorang guru juga begitu Jadi setelah kita sampaikan Pengetahuan Maka kita akan kontrol Ini siswa menjalankan atau tidak Dari keilmuan itu Nah biasanya untuk Anak-anak yang masih kecil Itu Apa namanya Hmm, ada buku pantauan ya, kalau di TK, kalau di SD itu juga butuh buku pantauan. Ya. Jadi kalau di mana di Solo itu ada sekolah, level SD itu setiap hari orang tua harus melaporkan kegiatan anaknya ke wali kelas, misalnya membaca Al-Quran berapa halaman, murojaah ja ah, berapa ayat, sholat lima waktu, sholat enggak, kalau sholat di mana, di masjid atau di rumah, itu, ini salah satu instrumen alat untuk mengontrol, ya, jadi tidak kemudian Oalah, guru itu kan hanya di sekolah. Ya setelah anak pulang sekolah, ya selesai tugas kita. Enggak seperti itu, harus pantau. Nah. Bahkan hal yang penting juga, ini yang disebut dengan apa? Uh, Alman Hazul Kafi, uh, Alman Hazul Kafi. Kurikulum tersembunyi. Ya, artinya, apa-apa yang berpengaruh di luar dari kurikulum yang sudah ditetapkan. Jadi, ucapan dan perbuatan seorang guru itu kadang tanpa disadari itu diambil oleh murid-muridnya. Gitu. Kayak tadi, misalnya, kalau seorang guru yang senantiasa disiplin, maka apa? Tanpa dia harus perintahkan, tanpa harus dia umumkan anak-anak, udah ngerti, oh, untuk pelajaran ustadz ini dia disiplin, loh, dia ikut disiplin. Sebaliknya, kalau kita nggak disiplin, sering terlambat, itu juga akan diambil oleh anak-anak kita. Dia akan ikut-ikutan, terlambat juga, baik. Selanjutnya, ini termasuk guru, sifat guru yang baik itu apa? Mencari murid yang tidak hadir. Ini kalau tadi disebutkan apa? Di awal biasanya ya. Di absen. Nah, jadi Rasulullah SAW mencari murid yang tidak hadir di majelisnya. Ya, seperti pernah Rasulullah mencari-cari Abu Hurairah, kemana ini kok nggak kelihatan di majelisnya? Nah, maka sikap ini menunjukkan perhatian guru kepada siswa. Lain halnya kalau guru itu nggak peduli mau hadir mau enggak, kan gitu kan? Tapi ini dicari absen. Kemudian bisa juga menunjukkan kedudukan dari murid tersebut. Ya, maka di sini ya, kita perlu mencari ya, ketika ada murid tidak hadir di kelas kita di pelajaran kita, kita tanyakan kenapa? Oh dia sakit. Oh, dia ada ini, kemudian kita berusaha untuk mengatasi masalah yang menjadikan murid kita tidak bisa masuk di pelajaran sehingga adanya perhatian seperti ini akan menumbuhkan sikap keterikatan kesatuan hati antara guru dengan siswa, sehingga ini menjadikan apa? Seswa itu semangat istiqomah dalam menuntut ilmu, seperti itu. Ya. Jadi karena siswa merasa di, diperhatikan, gitu. Tapi kalau dicuekin kan siswa itu dianggap nggak ada kan, hadir tidak hadir ah sama aja. Siswa tidak merasa dihargai. baik, kemudian sifat guru yang berikutnya adalah apa? memberi kemudahan dalam mengajar. jadi beliau Wasallam itu tidak pernah memberatkan para sahabat. bahkan beliau berusaha untuk meringankan dan memudahkan segala urusan. ya di hadis muslim yang sering kita baca Wa innama bu'istu Mu'aliman Mu'yassiro Aku diutus sebagai Seorang pengajar Dan orang yang memudahkan Maka Dari sini Asadidah Tugas kita sebagai guru itu adalah Memudahkan siswa Untuk menguasai pelajaran Apakah terkait Dengan ranah kognitif, ranah efektif maupun psikomotoriknya jadi pelajaran yang sulit dipahami maka kita sebagai guru harus bisa memudahkan nah, saya pribadi sangat-sangat terkesan dengan Syekh Muhammad bin Saleh al-Uthaymin rahimahullah rahmatan wasyah di tangan beliau materi-materi yang sulit yang berat untuk kita pahami menjadi mudah. Ya. Mungkin ada di diantara asadidah yang kenal atau pernah belajar Risalah Tadmuryah karya Sheikh Sheikhul Islam berat itu. Tapi ini memudahkan dengan menulis apa takrib tadmuriyah gitu. Maka keliru ya kalau guru itu ketika ngajar justru mempersulit siswanya. Sesuatu yang sudah jelas sudahlah. Jangan malah ditambahi keterangan-keterangan yang panjang sehingga akan membuat siswa itu pusing. Nah, itu. Kemudian nanti dalam mengajar sesuaikan dengan tingkatan anak-anak. Kita harus ngerti bahwa tidak semua ilmu itu harus di, disampaikan. Pernah saya baca ya, saya pernah baca buku fikih SD kelas 4 waktu itu, atau kelas 3. Pembatal-pembatal puasa. Ya, apa diantaranya? Ya, mestinya kan ada makan, minum, muntah dengan sengaja. Memang betul ada jima keluar air mani. Maka mestinya dua terakhir nggak usah disebutkan. Kenapa? Menyulitkan. Anang kapan, usah jima itu apa? Belengar kita menerangkan gimana? Air mani itu apa? Nah, Toh mereka juga belum mengalami, gitu loh. Ya kan, mereka juga belum mengalami. Lain halnya ketika misalnya anak sudah SMP, barulah. Oh ini berarti menyembunyikan ilmu, mungkin wayang. Ini orang tak faham ya. Itu. Jadi yuk kita berikan kemudahan. Ya. Dalam segala urusan nah. Kemudian Nah ini penting Memberi Dorongan Untuk Mempelajari apa yang mudah untuk dipelajari Jadi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Itu tidak Mensyaratkan Bagi orang yang belajar Untuk mempelajari Ilmu dalam jumlah yang banyak Juga tidak mensyaratkan Harus menguasai dengan Bagus, tapi Rasul Menganjurkan, sudah pelajari apa Yang mudah sesuai dengan Kemampuan yang ada tadi misalnya kita dapati para pemuda ya kan, sudah 20 hari bersama Rasul, sudah rindu dengan apa? dengan keluarganya, ya udah pulang aja tidak harus menguasai banyak dulu ndak semampu yang dia dapatkan gitu Jadi, kita harus melihat tadi kondisi murid-murid kita. Nah, maka di sini kita, sebagai guru tadi, untuk memudahkan dan mendorong mempelajari apa yang mudah itu, kita harus punya kurikulum. Jadi, seorang guru itu harus menentukan tahapan-tahapan. Dalam memberikan materi pelajaran, sebab biasanya seorang siswa ketika dia mengalami kesulitan, dia akhirnya apa, menyerah, enggak mau belajar lagi. Nah, maka misal ya, misalnya supaya siswa itu mudah belajar, misalnya untuk belajar akidah. Ya dimulai dari salah satu usul satu itu kawa idul arba, setelah itu kitab tauhid, setelah itu syubuhat Setelah itu uh, lum'atul etikat, baru wasitiah, lum tohawiyah Urut gitu ya. Tapi kalau langsung wasitiah gitu Pusing anak-anak kita Ya kan? Di ilmu-ilmu umum kan juga begitu, kan? Ya, matematika itu diawali dari apa? Penjumlahan atau pembagian? Hah? Penjumlahan. Kalau langsung pembagian gimana, Pak? Pening anak kita atau menyerah? Ya. Nah. Maka, mari kita susun kurikulum. Kemudian, juga yang penting agar siswa mudah mempelajari, mudah belajar, memahami. Tadi, kita ini sebelum ngajar, silahkan duduk, merenung, renung. lontarkan pertanyaan, ya, aku mau ngajar apa? Siapa yang akan saya ajari? Ya kan? Kemudian bagaimana saya mengajari? Ya kan? Cepain. Itu semua kan di di penyusunan RPP. Di penyusunan RPP. Jadi ketika kita membuat RPP ini, kesempatan kita untuk merencanakan oh materinya ini. Kemudian kelas berapa ini? Karena kadang ada sekolah itu kelasnya paralel. A, B, C, D, e, misalnya. Meskipun materinya sama, kelasnya sama Tapi kelas A dengan kelas B Sama kondisinya? nggak kondisinya? Tidak Kondisi sesuanya tidak sama Maka kita mungkin bisa membuat RPP Yang lebih khusus Aku gunakan metode apa ya Yang pas ya Ini materinya Tata cara sholat Aku gunakan metode apa ya? Pikir tadi. Satu, aku menggunakan media apa? Ya, media pembelajarannya apa? Video? Apa cukup saya tulis di papan tulis atau bagaimana? Medianya. Nah, sudah diatur skenario nya. Ya, pembukaannya apa? Inti pembelajaran apa? Penutupnya bagaimana? Itu, itu, adalah langkah-langkah untuk memudahkan siswa mempelajari atau mengikuti pelajaran kita. Nah, kalau kita ini tidak ada persiapan masuk kelas, anak-anak pelajaran sampai di mana? Ya udah selesai itu pelajarannya aja nggak tahu. Terus gimana dia akan mengajarkan? Ya. waduh ini pelajarannya Arabu belal islam bangsa hmm. arab sebelum kedatangan islam berarti belajar tentang letak geografi jaziratul arab berarti butuh apa medianya butuh pe peta padahal udah masuk kelas butuh peta, gimana ini sebentar ya nak Ustadz ambil peta dulu di kantor, balik ke kantor nyari nggak ketemu. Gimana? Balik lagi ke kelas. Maaf ya anak-anak, petanya nggak ketemu. Udah, dibayangkan aja, Jaziratul Arab di sebelah timur berbatasan dengan ini bagian selatan kita. Kira-kira masuk nggak itu? Enggak. kan? Eh? Oke, petanya nggak ada, enggak oh, gampang. Sekarang kan canggih. Kita buka aja tanya sama Mbah Google, cari Googling peta Jaziratul Arab. Nih, ternyata apa? LCD-nya enggak main. Kenapa? Karena nggak dipersiapkan. Gitu. Ya, jadi ini alikhwah rahimakumullah. Ya, beberapa hal yang Semoga bisa membuka mindset kita Bahwa Islam itu agama yang sempurna Apa yang kita butuhkan ya, Bagi seorang guru terkait dengan pendidikan, pengajaran Ada semuanya Ada semuanya Dan ini kita sampaikan secara ringkas karena Sebetulnya dalil-dalilnya banyak sekali ya Poin per poin itu ya, dikumpulkan oleh Syekh Fadli Ilahi Zahir itu lebih dari tiga hadis setiap poin per poin nah, cuman kalau kita baca semua, bunda selesai waktunya, ya, kita ringkaskan aja ya, tab tidak yang saya muliakan selesai materi kita hari ini ya jadi selama dua hari kita dapat tiga ya. Pendidikan Islam dan keistimewaannya. Kemudian apa? Metode kenabian. Yang keempat, Rasulullah mengajar. Selanjutnya saya mau minta tolong. Ya. Ini antum isi lagi. Ini kesan dan pesan. Untuk saya dan panitia, ya silakan dikeluarkan HP Androidnya untuk mengisi apa namanya uh, kesan dan pesan. 10 menit, ya silakan di, ditulis. Kemudian tentang apa kemarin password password. WiFi-nya masih sama dengan yang kemarin. Silakan diisi, antum ketik ini dulu. Situ nanti akan muncul Google Form. Google Form segera ya, habis ini antum akan. Evaluasi, jadi setelah antum mengevaluasi saya, saya akan evaluasi antum, biar seimbang. ya jadi ini nggak perlu mikir sebetulnya saat itu ya, nggak usah malu-malu, nggak -malu. usah apa namanya ini, sudah tulis saja apa adanya, dan saya adalah orang yang terbiasa seperti ini. Ya murid-murid saya aja setiap akhir semester itu saya minta untuk memberikan penilaian kepada saya selama satu semester bagaimana saya mengajar ya kedisiplinan, cara saya mengajar, materinya, macam-macam itu sudah ya. terbuka semua? Jaringan lancar. Tidak ada gangguan seperti kemarin? Ah, silakan. Sudah selesai ya. Selesai dikirim. Itu langsung masuk ke data di panitia. to sure. Baik, silakan ya Yang belum mengirim, dikirim Selanjutnya Kita masuk di Post test Ini waktunya tidak 30 menit Saya kasih waktu 60 menit Ya Silahkan, mulai dikerjakan Sekarang Berarti nanti sampai 15, 15 Ya, silahkan Nanti setelah asar Ya, kita mungkin ada tadi diskusi Atau apa gitu Mungkin ada hal-hal yang mau didiskusikan Dan sebagainya silahkan ya. Bye. <laughs> Usahakan untuk semua bisa mengerjakan post test, karena di situ kita akan bisa mengevaluasi pelatihan ini gagal atau tidak.